Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Yang belum subscribe silahkan subscribe ya Ini ada video yang viral terkait Pernikahan warga negara Cina pakai bahasa Mandarin di Gorong Talo Nah ini videonya kawan Hai Nihujung 冰底sau,西爾大抗兔,大哈蘭抗兔的挪海。 Barakallah kabar khalik kalau jum'at warahmatullahi wabarakatuh ya terkait masalah uh, warga negara asing ya Cina TK Cina ya nikah dengan orang lokal Gorontalo hmm. ini pasti terjadi perundang kontra ada positif dan ada negatifnya ini bicara positifnya okelah okay Bapak ini mantap bisa berbahasa mandari mantap lah yang kedua nikah dengan orang lokal nah ya kan nah intinya bertambah lagi warga negara Indonesia kalau ada keturunannya atau mungkin Warga negara asing ini menjadi warga negara Indonesia. Kita tidak tahu. Yang jelas, dia salah seorang pejabat di perusahaan itu. Dan yang ketiga, ya, kita bersyukur semoga kuda memulai. Ya, semakin langgan. Nah, kemudian dari segi negatif, ya. Dari kan dari positif, dari sisi negatif, ya ini bisa saja ya namanya juga curiga. Ada yang mengatakan bahwa inilah yang diwaspadai, yaitu ada cerita yang berkembang bahwa jumlah penduduk Cina yang, yang sekian miliar itu memaksa warganya untuk ke negara lain dan nikah di tempat itu. Ya, nikah di situ dan beranak pinak. Nah artinya negara Cina kelebihan manusia. Ini memang banyak yang khawatir terkait warga negara asing ini. Apakah mereka memiliki nasionalisme terhadap NKRI Apakah mereka memiliki cinta tanah air kepada negeri ini? kok ada maksud-maksud terselubung di dalamnya? Nah, itu yang pertama, kawan. Yang kedua, sebaiknya ya, kita budayakan bahasa Indonesia, kita viralkan bahasa Indonesia. Ya semoga saja misteri ini setelah nikah mau belajar bahasa Indonesia, mencintai bahasa Indonesia. Itu kalau menjadi warga negara Indonesia Namun beda lagi kalau Mereka pulang ke negaranya dan membawa istrinya Itu beda lagi Berarti istrinya yang akan menjadi warga negara sana yang Seharusnya semua TKA-TKA dari luar negeri Baik itu dari negara China, dari negara manapun Sebelum masuk ke Indonesia sebaiknya kursus bahasa Indonesia dulu. kan lucu, bahkan ada himbauan informasi ya, di media sosial kita lihat bahwa untuk masuk ke dalam salah sebuah perusahaan milik Cina ya salah satu syaratnya harus bisa berbahasa Mandarin. Nah, ini kan lucu. Padahal ini di negara Indonesia. seharusnya ya investor itu ya harus berbahasa Indonesia kursuslah kalian nah syukur-syukur menguasai dua bahasa itu ya bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin nah itu lebih mantap ya bahasa Mandarin karena memang ada beberapa uh, komunikasi yang memang harus menggunakan bahasa asing ya seperti kerja di perusahaan asal Cina dan karena memang alat-alatnya di situ ya banyak menggunakan bahasa-bahasa Mandarin. Nah itu alangkah bagusnya itu kalau menguasai dua bahasa Mandarin itu. Namun sekali lagi ya kepada seluruh TK- TK Cina, investor Cina maupun dari manapun, bukan hanya dari Cina yang mau masuk ke Indonesia, baik dari Jerman, dari Inggris, ya kalian sebelum masuk ke Indonesia ya paling tidak kuasailah ya. Paling tidak bisa berbahasa Indonesia Jadi saya secara pribadi mengucapkan selamat Atas Ya pernikahannya Semoga semakin langgeng ke depannya Memiliki keturunan yang banyak Kalau sudah hidup di Indonesia Berarti harus cinta Indonesia ya, Ideologi kita adalah ideologi Pancasila Karena kalau sudah nikah begini kan pasti punya keturunan yang sudah berlasiteran ya. Lahir di Indonesia menjadi orang Indonesia besar di Indonesia dan segera kuasai bahasa Indonesia. Apalagi di Gorontalo. Seperti yang banyak sekarang kan di Manado itu kan sudah, kalau Manado kan sudah dari zaman dahulu lah. Sudah turun temurun ya percampuran antara lokal dengan uh, Cina di Jawa banyak ya di, di Indonesia Timur yang lain ya ada percampuran Arab dengan lokal nah itu sudah masuk bagian daripada warga negara Indonesia kecuali yang baru datang dan nikah di sini seperti sekarang di Rusia ya tidak ada beberapa warga negara Indonesia ya yang nikah ke sana dan menjadi warga negara uh, Rusia Ternyata bapak ini bisa bahasa Cina juga, Eh, ya, Mudah-mudahan mengerti yang lain. Nah, tapi saran saya pakai baik sebaiknya pakai bahasa Indonesia, kawan. Kalau nih-nih, begini. Bagaimana menurut sahabatku Tetap jaga toleransi antar umat beragama. Jaga persatuan Indonesia, apapun sukunya. Agamanya, rasnya, etnisnya, dan antar golongannya. Lahir di Indonesia, mari kita cintai Indonesia dan persatuan Indonesia salam toleransi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh